Dia pun nak petuanya masak, dia pun turun Haa macam ni, dia tahu lah, ni cara nak lawan bini apa Apalah, Patik lagi takut Asal tak pergi belah dah, bini Patik dah pesan Jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai Lagi teruk takut, Lagi teruk takut Ingatkan berani sangat Lagi teruk takutnya Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Oke, saya akan melanjutkan lagi uh, ceramah dawa atau motivasi dari ustadz favorit saya, ya, ustadz Syamsul debat. Uh, bisa dikategorikan juga di sini itu motivasi komedi, gitu ya, motivasi <gifosi> komedi, gitu cuy. Jadi saya akan menyelesaikan video ini, cuy, ya. Sekarang sudah di pertengahan, cuy, ya. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi, cuy. 3 2 1. Peng. Ha, ah. Okay. Aduh. Nanti <laughs> lah. Gua teruk betul saya ni. Gua memang tak ingatnya gua. Dulu saya pernah <coughs> dengan kawan saya kan pergi kat Section 2 Shah Alam tu. Kita on berlakon jadi bisu lah sebab nak tengok reaksi orang kan, melakon jadi bisu ni. Oh, Dia ya. masih menceritakan. Ah, <coughs> orang kelileng nok lah sial. <laughs> Cuma yang paling best kan perada yang ambil order tu datang Bang Nak minum apa ha, dia kata. Di Makna dia percaya si pekak tu Bisu tu Dia Dikira bisu ya Bang nak minum apa Ah, Bagi si sirap tu dia, dia. Ya Allah boleh cakap ya Allah. <laughs> Masa tu <o>, takut <laughs> Aduh <laughs> So maknanya lembab lembut Tetap tapi boleh selesaikan semua kerja Tanggungjawab dalam rumah boleh settle Kan Okay Sian korang ni tak nak golak ke apa <laughs> Sampai batuk tu lah. <laughs> saya kan ceramah kan Kalau kuat Satu departement tu gelak kan maknanya memang kuat dia punya stres yeah, yeah, yeah. Kan, Saya ceramah Paling teruk sekali stres Saya ceramah ke hospital Hospital satu, Kalau nurse tu doktor tu Tercakup campak Tercakup tu belum golak <laughs> Woo Kan? Kau ni tak nak gelak ke apa, kan? Eh tapi dia jaga tau Kita gelak ni yang lebih tiga harga tu huh? Takut nanti putus surat Ada orang saya jumpa kat kedah tu kan Kawan tu cakap kau jangan gelak tau Dia ajak makan mahkamah makcik dia kau jangan gelak Kenapa lah? makcik tu ku ni kuat tergelak Saya ingat macam ni lah Tak ni lain ni dia tu Saya masuk de rumah Rupanya sarah dia tu beli efek tau Bila gelak kuat sangat Okey. Lah Tu memang rakam ke apa? Tak, saya ingat suara dalam kepala saya tadi. Saya dah Allah hal ngan-ngan. Aku bercakap, aku dengar balik ni pahal ni kan. <laughs> kan. Jadi pergi kat sana, kau yang gelak kenapa lah? Macam kau tu gelak ingat kan macam ni rupanya lain. Semua. Assalamualaikum. Salam. Pahal belak-belak kau pergi salam tadi kan. <laughs> ni kawan saya Samsul. <laughs> Samsul. <laughs> rupanya dia tegalak tu. Kan? Sian dia buat air kat dapur tu. <laughs> Bye. Sian. Orang macam ni, jangan bawa pergi tengok orang meninggal. <laughs> oh. Takut putus darah. Kenapa meninggal ni kesedaran? <laughs> kesedaran ni? Janganlah, janganlah. Cik, <laughs> hati. <laughs> Aduh, weh. Okay. Uh, Ketika mendidik. Penyakit apa ya? Seperti itu, Cik. Saya, saya sudah berfikir begini, Cik. Kalau saya berlebihan tertawa, mungkin... Seperti yang ustaz maksud, mak maksud gitu ya Jadi yang sering tertawa sambil uh, buat kopi Menyapa gitu, tertawa Apa ustaz cuman bercanda ni Saya suka langsung uh, takut gitu ya Anak ingat jangan fikir ibu bapa yang baik adalah ibu bapa yang tidak pernah memarih anak Marah anak tak semestinya tak sayang Ibu bapa yang baik adalah ibu bapa yang jujur kepada anak Tuan -tuan. Jangan makannya nanti kau sunat melantun pisau. <laughs> tu ayat biasa tipu nak. Cakaplah nantilah belum melok lagi makan nanti besok dah sekolah dah besar sikit boleh makan. Apa ya? Banyaklah rezeki kesihatan abang ayah pun tak leh nak explain. Budak-budak sekarang ni dia cerdik tau. Ha. Oh, ya, ada seorang ayah tu dah pencen duduk kat rumah anak balik. Mecom, salam. Hmm. Terpada so, mana? Dia oh, ia ke? Belajar apa? Belajar angkang siapa? Kau selesai mila uyang oh, lawa tu ke? Ha -ha. Kau belajar apa ni pasal malaikat? Baguslah. Uh, Abah nak tanya, malaikat apa kau belajar hari ni? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril buat apa? Menurunkan wahyu. Pandai, ada <tip> ya. apa? Tapi bahkan, tapi kan ada mula je nak tanya. <tip> <tip> Itu yang tercambah tu. Apa pula? Bahkan Jibril lepas Quran, lepas wahyu kan, lepas Quran kan dah tak ada lagi dah kan? Uh, betul? Lepas Nabi kita tak ada lagi dah kan? Uh. <tip> Habis tu Jibril buat apa sekarang? Rumah oh, ai mencabar tu macam nak jawab ni ya Allah. Abah kan. Oh ya tak pernah pun membincangkan tu Jibril buat apa? Macam ni lah kopi tanyo mak kau oh, ma, tu. Mak kat dapur tengah masaklah tu berlari pergi dekat, dekat dapur tu buat-buat basuh -buat pinggan. Mak mak kau tak nampak ke mak sibuk. Kau pergi tanya ayah kau. Ayah menggigil pegang bukan soalan tu. Ha macam mana nak jawab macam mana? Abah cakaplah cakaplah cakaplah cakaplah. Abah dah geram dah letak tak soalan tu. Jibril ngabak kau sama makan pencen. Faham lah. Huh? Hai. Makan pencen. Janganlah mana mandai, tak tahu cakap ialah tak tahu. Makan, oh. makan pencen itu apa, Cik? Nak Wallahu'alam. Allah taala jua yang Maha mengetahui. Tak ada siapa yang tahu. Saya enggak ngerti makan pencen itu apa, Cik. Tapi uh, betul banget dikatakan Ustaz ya kalau anak-anak ber bertanya terus kita enggak tahu, ya jawapan je enggak tahu gitu ya. Jangan sok-sok seakan-akan tahu gitu ya. Anak-anak itu ah, bahaya iya banget ke. kalau udah terkam Allah iya, gitu. Allah dia tahu, kita tak yalah fikir Jibril buat apa. Jibril kan tengah tengok ni kita buat apa ni. Oh iya ke bah? Iya. Ya. Dah, sudahlah, Jangan tipu. Buka, cuba tengok buku chicken soup. Buku chicken soup kan bukan cerita nak buat soup ayam ni lah. <laughs> chicken soup tu dia ada satu tentang bercakap. Kita bercakap dengan anak sama macam berjanji dengan anak tau. Oh buh, Banyak kita janji tapi tak buat Bu, bu nak makan es krim nanti eh Tunggu cukup bulan Cukup bulan tu no, anak tanya Bu, bu bulan dah cukup belum? <laughs> dah kenapa? Ibu kata nak beli es krim Nantilah minggu depan lah Ya janji Bu, bu, bu Nak es krim Kau ni es krim, es krim Banyak lagi benda lagi makan Sibuk Akhirnya kita bagi satu mesej pada anak kita Benda yang cakap tu tak semestinya kena buat Okay dan jangan ngisau tu pukul satu petang malam kan jadi satu pagi tu maknanya masa tu akan sampai kat kita juga oh. sampai turn kita anak kita kita nak tanya Loh, bila nak balik makan dengan ibu ni nanti labu tunggu cukup bulan tunggu ni dah cukup bulan oh, ke kembali dah, kepada minum, kita, kita sebut, tak sebut sikit labu memang katanya jadi tak balik minggu ni ibu ni minum makan minum makan minum nantilah besok orang free home baliklah siapa yang ajar anak macam tu eh jadi durhaka tu sebabnya kan dalam hadis nabi pun ada sebut dulu kan, kan kita pun boleh tengokkan kitaran hidup apa yang kita buat kat mak kita dulu dah mula nampak kat anak kita jangan risau perangai sebiji sejibij sebijon tu biji sama saling tak tumpah kan betul tak tu sebabnya dah didi anak 7 tahun pertama layan dia seperti raja apa dia nak bagi dengan ulama dulu-dulu dah haja 7 tahun pertama, layan seperti raja Apa dia nak bagi? Dia nak mainan, bagi 7 tahun pertama okay. Sekarang ni untung Ada kedai rm banyak <laughs> Apa susah, beli je bagi Dia nak apa? duit 2 duit 2 RM2, RM2, rm Biar apa <laughs> Lepas 7 tahun pertama 7 tahun kedua, layan dia seperti hamba Ajar dia buat kerja Suruh dia basuh baju sendiri Suruh dia tolong ayah dia basuh kereta, basuh motor okay. Suruh dia, walaupun tak bersih Dia bukan soal, yang penting dia buat kerja Siram pokok, sapu rumah Anak bawa ke dapur kacik bawang macam ni, tengok Lepas tu, bila hamba Tak semestinya semua benda dia nak kita bagi Tapi Buat nak beli game lah, Apa kepentingan game tu? Tak adalah, orang tengok kawan-kawan beli, beli Tak penting ke tidak? Mati ke kalau tak ada? Hmm. Tak adalah mati tapi, orang kawan ada Tak ada, tak payah, hamba Bu, tapi ni tak ada-tada. Kau belajar dulu. Kau belajar dapat, eh, tengok. Kalau sesuai, Abah bagi. Kalau tak sesuai, Abah tak bagi. Puan <tuh> tu buatlah. Oh, semua orang tak rapat. Eh, apa yang kau tak ada dalam rumah ni? Wah, amba ya, lah. Ya, ya. Ha, dia tanya kan, ah, dah kena. Sebab apa? Tetapi, lepas selesai tujuh tahun, tujuh tahun, empat belas tahun, mulalah layan dia seperti sahabat. Okay. Budak lima belas tahun, berkawan dengan anak, anak kita. Naik motor, ajak minum Wah ini penting banget cuy, ini sesuai banget dengan apa namanya ini Masa-masa saya cuy ya Sekarang saya mempunyai anak umur 2 dua, dua tahun sekarang ya Sudah 2 tahun, bulan ini ya 2 tahun, sudah masuk 2 tahun Pas banget Ustadz memberikan saya motivasi atau pengajaran seperti ini tuh Harus saya tanamkan gitu ya Karena saya ingin anak saya itu benar-benar apa ya Enggak mengikuti ayahnya yang dulu. Cua, ya? Ayahnya tu asli broken banget. Cua. Asli. Asli. asli. Sama, Benar sama banget tu, ini. Bah, bah, bah. Ramanya orang mancing itu. Best tak mancing ni bah? Best tapi kau kena bezakan kau dengan ikan itu. Hmm? Kenapalah, bah? Kau tak pesan ke ikan itu mata dia buntang? Haa lah, kenapa, bah? Dia terpengar tengok orang ini tak semayang ke apa? Oh, maknanya tak bolehlah mancing. Boleh mancing dengan syarat jaga semayang. Okey, Nampak tak perbualan seorang sahabat Yang anak perempuan kat dapur oh, yeah. kan, Tadi kan kat sekolah kan Adoh yeah, om, om, anak tu, Dia bagi surat kat Alung <laughs> Dia bagi surat apa Tak tahu lah kan tu Gindu kat Alung Nak mati nak bunuh dia lah, lah apa -apa. Oh iya ke Habis Alung macam mana Alon, tak nak lah Alon, nak belajar macam ni Nak kawan-kawan aje lah Cakap dengan dia nak kawan tak apa tapi tak adalah anak ni nampak tak kawan. Jadi apa isu pun dicakap dengan mak dia. Yeah, yeah, apa yeah, isu yeah, cakap. Yeah. Jadi kita nak tengok wayang. Pergi saja sama. Terus masalah pergi. Wayang sekarang kan macam wayang dulu. Pergi aje. Tengok yeah. wayang. Pergi ramai-ramai. Kau tidak pasal nak so, pergi dengan kawan nyorok belita lepas tu tahu apa benda buat belakang kita. Betul betul. Okey, memang nak tengok wayang. Jom tengok wayang. Nak pergi makan. Jom pergi. Pergi makan kita terus, urus. Okey, jangan lupa oh apa-apa, jangan tuan kereta dulu. Jangan tuan kereta dulu. Apa dia apa dia apa dia? Ha ah, yalah tengah handphone, tengah handphone dalam kereta. Kunci pintu dulu. Betul tak? Kan. Ha tu dia kita kena jaga benda tu. Apa tak? Ha, pergi makan. Ye, eh, jaga mood. Jaga mood. Jangan kita ubah mood. Wah, ini ini. Ini saya ini banget ini mood. Kontrol apa yang ada dalam diri kita. Ha, kita kontrol keadaan, jangan bedakan keadaan kontrol kita. Okey. Tu dia. Bawa kereta. Hmm. Bam, ada satu kereta potong. Sap. Kuang hajar kita ni makna keadaan kontrol kita. Jom kita pergi piknik. Sonok tak? Puan-puan dengar. Hari ni jom kita pergi piknik tepi pantai. Sonok tak? Jom kita pergi menilai laut. Yeay. Anak-anak yang seronok. Keluar hujan turun. Tak jadi. Maka kita memenakan keadaan kontrol kita. Jom menilai laut. Jom. Alamak, bah. hujan turun. Apa? Duli kan lah. Manalah tu sampai dekat pantai nanti kan hujan berhenti. Sonok hmm. lagi tak? Sonok tu. Oh, sampai Wah wow, hujan tak berhenti lah. Tak apa kita duduk dulu bawah wakaf ni. Bawah pondok ni kita makan dulu. Mana tu lepas makan nanti hujan berhenti. Sonok tak? Sonok makan. Dah habis makan. Wah wow, hujan tak berhenti lah. Pedulik lah kita mandi je lah. Mandi. Sonok tak? Sonok. So Besok tu lima mayat ditemui. <laughs> Dalam keadaan tersenyum kan. <laughs> Dia sonok sangat. <laughs> ternyata. Ternyata. Pancang. Ditubuhkan mayat. Assalamualaikum. Gue enggak kepikiran ke sana, Cik. Tak apalah, cepat capai hajat, kan? Betul, kan? <laughs> Jom, kita pergi makan. Itulah saat yang paling merdeka pada seorang perempuan. <laughs> perempuan. Eh tadi kata dah goreng. Tadi kata dah, tak apa bang, ini boleh lagi besok boleh kau kan. Tak apa ni boleh pakai lagi goreng balik semula. Tak apa. Elok kita simpan dalam peti dulu. Pakang kat luar kan. Buka, bawa, buka kereta masuk semua. Ustaz nak satu kereta potong zak kurang haja kereta ni. pun masuk dia bau. Oh, pucuk nyamuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anak kerajaan Allah aziz, Allah aziz. Sampai kat kereta makan sonok kita. Enggak dak mud-mud. Jadi makan apa? Apa-apa lah. Tengoklah makan apa-apa je. Kau tengok dalam menu tu ada tak ditulis apa-apa je. <laughs> tak ada kan kau pilih lah. Tengok mood dah jadi lain nampak tak? Ya ya. Yeah, yeah. Cuma kalau tadi kereta potong zap. Heh kereta ni bangai. Kenapa? Biarlah. Agaknya sakit perut agaknya tu. Okey okay, perempuan-perempuan okay, yang bertindak ya. Asak empat aya, asak cili api, asak latna pulau keliling dengan berkuah. Betul letak telur mata, siap goyang-goyang kuning dia. Ya Allah, mi hailam ikan siakap empat rasa. Ya Allah. Pernah makan tak ikan siakap empat rasa? Pernah nak Memanglah tak. Yang rasa sekempat ni orang lelaki, masam, masin, manis. Rasa keempat, time bayar. Kamu tahu, lain macam rasa nak tahu. Tiga rasa. Mahal. Itu lah lain macam rasa tu. Yang paling orang lelaki bengkak tu, time nak bayar tu kan. Dia dah masuk dalam kereta. Bila masuk dalam kita sibuk, tanya. Bang, berapa, bang? Berapa, berapa? Berapa, bang? Berapa? Apa hal kau nak tahu? Macam nak tolong bayar ya, Berapa bang cakap lah bapa? Berapa Ada lah Cakap lah Cakap lah Siapa tu lebih Eh murah Sabar tak kah Aduh hai. Itu yang lain macam Merasa tu Aduh Ingat adidik anak Jangan fikir anak Ibu bapa baik Tak pernah marah anak Marah anak kena marah Tapi marah tu bertempat Lepas tu kalau nak backing Anak ketika kena marah Ada cara Orang lelaki ni ego Jangan backing anak Depan ayah Yang tengah marah apa ni? Lambat balik pada sekolah. Kau ni jadi apa? Dah pukul apa dah ni? Hei garam aku budak ni. Abang. Abang. Oh, diam yeah. kau jangan masuk nyom nyombo. Nyom. Bang sejak, sejak, sejak, sejak. sekejap. Sekejap tu sekejap. Apa? Alung dah. Pergi masuk pilih air. Mandi dulu. Anak tu macam ni. Pergi mandi. ni. Okay. Oh isteri, isteri menang yang menang sebagainya. Menangkan anak. Bang kejap bang duduk duduk duduk. Ada benda nak cakap ni. Janganlah. nak. Eh marah budak ni kenapa? Dah jangan macam tu kan. Mak anak tu kan. Mak nak cakap. Bang kejap. <laughs> Macam ni bang, abang dengar saya cakap ni. Apa? Abang ingat tak semalam? Kenapa? Semalam kan abang janji nak jemput anak kita balik sekolah. <tuk> Ternyata salahnya. Jadi budak aku nampak sekolah tu bang, baru sampai. <tuk> ya ke? Haa lah. <tuk> Habis macam ni. Haa nah, nantilah. Kalau lepas Alung mandi kan abang pergilah jumpa dia. Ya okey okey. Minta maaf ya? Dong abang minta maaf eh tadi. Ingat tak, ingat tak tu suasana ni. ingat tak. Kan kita pernah kena tuduh benda yang bukan salah kita menar. Ingat tak, ingat tak macamna perasaan. Ingat tak kita menangis sampai nak pecah dada ingat tak. Yang menangis sampai tak boleh cakap tu ingat tak. Ingat tak, ingat tak nangis cantik, ingat tak. Ingat, ingat, ingat, ingat. Ingat, tak. Ingat lagi tak. Aku kena gayakan muka faham kan. Ingat tak ingat tak, ingat ingat nangis cantik tu macam tu lah kan. Jadi maknanya lepas tu jumpa minta maaf. Macam tu jangan kita abang apa budak tu patut abang jemput. Engkau tak cakap dengan aku betul. Dia dah nampak dia dah lawan. Anak yang terfitnah. Dalam rumah tangga seni macam tu kena pandai. Kadang orang lelaki nampak perang tapi hati dia lembut, jajak merajuk, jajak merajuk. Okey. Oh, Rupaan nampak je lembut tetapi hati dia keras. Senang je nak ukur, saya tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan sekarang, tengok. Yeah. Tengok tapak tangan. Tengok tu perangai. Apa? Tengok tapak tangan, tengok tapak tangan Sibuk tengok tangan orang buat apa <laughs> Itu sebab anak-anak korang ikut panggil korang tu budak-budak, oh. Buka buku, tengok buku kawan-kawan Tengok buku sendiri silah Oh kita di test sini je Aku arahan pun tak bagi lagi Sekarang, Tengok tapak tangan yeah. Tengok tapak tangan sendiri tau, tengok yeah. tau. Okay, okay. Dengar arahan saya, jangan tengok saya Tengok yeah. tapak tangan tu, okay. dengar arahan saya Sekarang Tengok kuku Okay dah Tuan-tuan Mari orang nampak tangan Tuan-tuan Apa ni? Nah, dah nampak dah tuan okay. Ramainya perempuan yang kera hati hari ni Maksudnya kera... Orang di segi psikologi lah Itu so, buat percubaan pertama Tengok, tengok, tengok tempat tangan macam ni kan? kan? Dia tengok tempat tangan macam ni yeah. Tengok kuku sap, Kera hati Itu oh. nah, orang lelaki biasa macam tu Tetapi tadi ramai kat lelaki tak macam tu Yang lembut hati Tengok tempat tangan Tengok kuku Itu <laughs> nah, lembut hati Ah, tadi boleh tengok. Oh, tadi boleh tengok Hong Ini visi visi. ,ta. Tengok tapak tangan orang sibuk. Psikolog ya, visiolog Tapi sekali je buat tau. Sekali je buat. Lepas ni tak jadilah sebab dah tahu. Balik nanti cuba kat rumah pula, bang. Cuba tengok tapak tangan. Sekarang cuba tengok kuku. Kalau dia tengok. kenapa? Oh, <tus> <tus> <baulah> aku tahu. <tus> <tus> <tus> Suami aku sensitif rupanya. Betul dia, dia bukannya dia, dia bukan lembut tau, tapi dia Tak apa, lah, tak nak sudahlah. Tak apa, lah, tak payah pergi, tak apa. Ha, kan. kan, kan? Ha, dia jenis macam tu. Tapi ya, contoh ya. Saya saya ini laki-laki. Ya, kalau saya putar begini, eh, ini agak apa ya? Gaya ganjil aja gitu. Ganjil aja. Lebih cepat begini, gini Lebih simple gitu ya. Okey. Tu, cepat terasa. Alah, ah, abang niput. Bukannya apa, dia tak ni, biarlah. Ya abang tak nak lah Nanti malas lah Ha kan dia Senang hati terasa Jom perempuan Nampak lembut Tapi kan Minggu ni Bulan ni uh, Raya tahun ni Kita balik rumah Rumah mak bang eh bang balik rumah mak saya lah Ya ya eh, rumah Mak saya Kan tahun lepas Saya balik rumah Mak awak balik rumah saya Abang Tak dah. Senang balik rumah saya hmm? Lembut Lembut Tapi keran hati ya, ya ya ya Aku ya lah, Tapi bang. tak bang. Perlukah saya ulang saya lagi? Bukan <SILENGAR> takut bini, bini menakutkan. Tengah saya kisah raja yang takut rumah suri, tengah tak? Uh, panggil lelaki dalam negara dia. Siapa, semua lelaki datang ni, siapa takut bini beri belah kanan peta? Semua pergi belah kanan. Mereka tak ada betul yang berani dengan bini dia. <SILENGAR> Hei, pandang kira dia seorang, nasibik ada seorang. Tengah peluk tiang. Kamu kemari, apa pula? Tuanku nak jumpa tuanku lah, turun. Punya berani dia, raja dia suruh turun tu. Oh. Dia pun nak petuahnya masa dia pun turun. Ha macam ni. Petulah. Macam ni cara nak lawan bini. Apa pula? Patik lagi takut. Asal kata gilblah nah. Bini patik dah pesan jangan pergi mana-mana tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut. Lagi teruk takut. <laughs> Ingatkan berani sangat. Lagi teruk takutnya. <laughs> <laughs> Ternyata. Ternyata dia lebih parah gitu dia dilarang untuk bergerak ke samping gitu ya, disuruh tunggu sampai istrinya datang gitu maksudnya, bayangin sampai raja disuruh turun gitu kalau perlu raja yang turun ke sini gitu dia lebih teruk, aduh aduh cerita anak-anak tackle betul-betul. Anak-anak tackle betul-betul. Kan betul. kadang-kadang anak boleh bodoh je guru tu. Cikgu tu bodoh. Oh, cikgu tu bodoh. Bodo. Kenapa? Yalah, cikgu tu tanya soalan patu semua tadi semua kena beri tahu si. Bodoh bodoh bodoh. Ya Allah, jangan. Hmm. Benda yang salah pertama kita baking dia. Cikgu suka berdiri atas meja. Hmm. Cikgu berdiri tengah kerusi. So berdiri atas apa? Ya Allah, bang. Eh dia tak kenal ke aku siapa? Aku kenal tau Perdana Menteri yeah. Malaysia ni tu. <laughs> Memang kau kenal PM tak kenal kau. Jadi budak tu bila kita baking ni dia, dia akan spoil tau Satu lagi yang salah Berlumba ke ni Dia suka beli etakusi Mak dulu atas meja pulak Pun tak boleh Kau berlumba pulak melebihi, melebihi kita Ayahnya pun panggil Kan ayah biasa macam tu kan Ayah kan fikiran hmm. jauh tadi Cerita tadi yeah. Kan, yeah. Ini Macam ni apa cerita ni? Bodoh cikgu tak baik. Nyuruh no, no, cikgu, cikgu cakap. Apa halnya? Cikgu tanya soalan. Lepas tu, cikgu tanya tak ada seorang pun jawab. Cikgu tanya, apa endlah soalan pasal -pasal ni, pasal ni. cikgu suruh ni ni ni. Lepas tu tak ada siapa pun jawab. Lepas tu, cikgu perlu seorang tu jawab. Lepas tu, seorang tu dapat jawab tak? Tak dapat, dapat tu. Cikgu suruh semua berdiri dalam kelas. Oh. Berdiri kat mana? -apa? Berdiri kat Beri Berdiri kat kerusi. Oh, tak sekarang Abah nak tanya. Cikgu ada suruh baca tak benda ni? Ada hari tu. Habis tu Alung baca tak? Bacalah sikit. Kalau cikgu tanya boleh jawab tak? Tak boleh kot Kalau tak boleh suka beri isteri seorang kan Beri ramai Itulah ayat Nampak tak? Dah main mesej sampai lah okay, okay, okay. Mesej sampai Ya, <laughs> ya <Yeah, yeah>. Maham <laughs> Minggu depan tu kan Dah dua, tiga minggu tu Waktu tu makan ayah dia tanya Macam lu, ada tak Cikgu suruh baca apa-apa Dah baca dah Nampak tak? Mesej sampai <laughs> Itu Cara berbicara kita five. gitu ya, Sama budak uh, Ya, yeah. <laughs> Ada benda nak cakap Cakap lah apa ya hmm. Ah, long, long nak kahwin lah Wah Cuba kalau gitu Apa? Kau nak kahwin? Kau nak pergi makan apa? Ha? Duit belanja engkau pun aku bagi, suara dalam kau pun aku masuk. Semua macam tu kan Semua keluar kan marah kan? Bukan itu caranya nak handle budak hari ni Okay Reverse uh, Alu ingat lu nak kahwin? Bagus Bila kau nak kahwin? Uh, tiga bulan lagi kot Bagus, benda baik, jangan dilawat-lawatkan. lewatkan Tepuk Di, aku ni salah rumah ke apa tu? <laughs> hmm, lepas tu panggil ya? Yang, Yang Bila ni keluar apa hal eh bang? Anak kita nak kahwin. Ya Allah bila? Kau peranya. Ya Allah ya Allah sudah jadi dalam rumah aku ini? tu. Nampak tak? Lepas okey sekarang macam ni. Ah, kawan kau berapa ramai? Adalah dalam 500 orang kot 500. Kawan abah pun dalam tu juga mak, campur saudara, kata budget lah. Kita bajet kita panggil orang 2000 oh, orang. Oh, 20 secara orang, perlahan apa gitu. Apa ya. bah ni? Mana nak guna kahwin makan maggi? Okey kita moto kita buka laptop ni kita tengok sama internet kan yang catering ni ada lautnya lautnya kita order nasi dengan papadua Dom cukup ah. Abah ni mana nak makan nasi laut tu a? tu je murah tak tahu kita tengok ni. Okey yang ni. ni di package ada dua lauk ayam, daging, lepas tu dengan sayur. Papah dia bagi package ni. Dia bagi RM10 satu kepala lepas tu campur dengan khemah pun dia bagi, dikautimkan semua. Okey campur RM15 sekali lebih lah lebih kurang satu satu kepala ni dalam RM20 semua sekali. Okey dalam 20000 tak larilah untuk jemputan kita ni. Kalau RM1 20000. Dua puluh ribu berapa tu? Hantaran macam mana? Itulah dia cakap sepuluh ribu sepuluh satu bah. Jangan-jangan. Jangan, jangan. jangan sebut satu. Kan takut kasut sebelah biar sebut sepasang. <laughs> apa sepasang kan? Sebus satu macam mana? Tu arwah Abbas ni ayat tu. jangan, jangan sebut satu. Kan takut kasut sebelah kan? Sepuluh sepasang. Biar sepuluh sepasang. Kan okay, sebut sepasang sepuluh ribu. Campur tadi dah tiga puluh ribu. Okey masuk ke Neuimal. Okey takpe tiga puluh ribu. Sekarang berapa duit kau ada? Wah ini Di ha? sini lain apa duit abah. Ala aku tengok duit abah ni aku tengok OLED dia. Abah bayar ni abah bayar kereta bania je tinggal. Hmm. Yang ayang ada tak duit lagi yang 30000. Ala nah, duit ASB saya pun dah kena kebas. Kita okay, habis momentum tak ada tak ada tak ada tak ada okay, tak ada okay, tak ada okay, tak ada okay, tak ada. Kita okay, tak ada, okay, tak, ada. Okay, tak apa. Okey tak apa. Macam mana nak buat ni? Ke okay, kebas okay. juga. Okay, macam ni. Tak apa tak apa. Kita jangan-jangan panik jangan. Jom kita tengok apa kerjaya yang boleh bagi kau kerja yang dapat gaji 30000 dalam tempoh okay. dalam tempoh 3 bulan. Kita tengok okey kita tengok. Dicari kerja. Okey jadi awalnya ni jadi lawyer ni kalau kes besar-besar dapat 15000 sebulan ni. jadi doktor, jadi doktor pun ada doktor pakar sampai 23,000 sebulan. Hang ha, jangan nak, kau nak jadi apa? Ya yeah, ya. Yeah. Hmm, jadi doktor lah bah. Okey, sekarang kita tengok ada tak doktor pakai SPM je. Pam, tak? tak secara tak langsung, secara tak langsung anak tu tengok realiti tau. Tengok reti pam. Ha lah, ya Allah, tak adahlah. Cuba cari pun. Nanti kita tengok. Nanti kita tengok nak jadi doktor ni berapa tahun? Bapak, bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak. Belajar kat Luar Negara dalam lima, masuk in-house training semua dalam tujuh tahun. Kau tanya ke kau sanggup tak tunggu tujuh tahun? Tunggu-tunggu. Hello, B. Yeah. <laughs> B. B. Hmm. Hello, mekom, B. Uh, uh, boleh tak kalau kita kahwin lepas tujuh tahun? Uh, Dia bising lah, bap. letak telefon. apa. Uh. Masa ni. Macam ni. Cuba kau tengok. Kau tengok gambar kan? gambar kat universiti ni kan. Kau nak belajar Luar Negara kan? Kau tengok tuan ni. Kau tengok yang great ni kau tengok muka-muka yang baru grad baru ni aku tengok lawa tak lawa mana lawa dengan girlfriend kau lawa ni lagi bah tahu tak apa <laughs> baik kau belajar dulu entah ramai lagi lah lagi baik kau jumpa kalau ada jodoh adalah bah tak kisah aku nak kahwin Oh okay, ini ala. keren Sekarang, ini, ini tak keren tu lah pagar sar sar sar ustaz sampai berfikiran sampai ni ustaz mantan guru ke apa mantan cikgu tu gimana sih dia lebih apa ya kalau saya sudah sudah berapa ceramah Ustadz yang saya tengok dia memahami banget tentang budak gitu ya budak yang masih sekolah yang budak yang apa sudah dewasa di umur t, t, apa dua puluh dua lah cuy ya Ustadz lebih paham banget cuy apalagi yang sudah berkeluarga gitu ya waduh bukan soal berkeluarga saja Ustadz ini fakar gitu ya tapi lebih ke budak juga gitu dia lebih memahami itu cuy apa yang Ustadz sampaikan itu Tersampaikan sangat dengan saya cuy Itu yang menarik Yalah dulu, nampak cara tak langsung kita guide dia Betul, betul, betul Kita larang dia, janganlah ni apa semua di, dia cari kawan. Lepas di, tu dia pergi rumah ]nya? Lepas tu jumpa benda-benda tak betul apa semua Itu kita tak nak, tu sebab nak tackle tu kena ya, betul Ya, di tackle dulu Macam mana dulu nak perasa gitu, kan? Ya. kan Kita doa ni, doa doa <coughs> yang terbaik sudah Ya Allah, berikanlah anakku keputusan yang terbaik hmm ini spesifik ya Allah bagilah anak aku 10 ASPM ini. ya Allah <laughs> anak tu dah rejection ya Allah dah habis subjek 9 dia ya Allah perlulah dia memanglah sah kan bagilah okey untuk support kita kan kadang salah kita nak support ni didik anak ni support dia kita suruh belajar apa yang paling salah pergi masuk bilik baca buku kau anak Pak Excel bapa anak yang lain semua tengok mahu jelok mega Anak dalam dalam bilik tu. Oh, no, okey, no, okey, no, okey. Okay, no. okay. Kaa, ka, kaa, <laughs> Gelak-gelak. Hmm. Bila saya sudah belajar. Mulai hari ini. Sebab bulan ini bulan perperiksaan. Alung akan paksa SPM Dalam ini saya umumkan. Maksudnya ayah sebagai ketua keluarga. Ada roster <laughs> macam ni. Okey, untuk keluarga dengar. Ini saya mengumumkan. Dalam rumah Bahasa ada macam tu. Saya mulai bulan ini. No more television. Tak ada TV. melainkan dekat bilik abah dengan mak saja Itu pun tak boleh pasang volume lebih daripada lima. <laughs> Faham? No more TV. Cabut pula. Cabut kad ekstru. Cabut. Oh, okay. Okay. Sebab support. Yang lain semua kena belajar. Dalam rumah tu, waktu belajar, mak dia buka buku resepi masakan. Sebab tak pernah berubah variasi masakan. Okay. Kemudian yang anak yang lain buat baca buku masing-masing ikut subjek. Lepas tu anak yang kecil yang tak reti apa lagi bagi kertas, bagi pen untuk contoh-contoh. Ayah nak baca suatu khabar ke baca buku ke baca. Jadi suasana dalam rumah tu semua suasana belajar. Barulah semua boleh belajar. Okay. Tentu Dan Abah juga mengumumkan insentif-insentif yang berikut Azik ada insentifnya gitu Seandainya Alung dapat semua A dalam subjek Setiap satu A Abah akan bagi RM100 setiap subjek Ooh. Dengan syarat semua A Satu B tak dapat Wah wow. oh, Ini tak adil, ini tak adil Okeylah, <laughs> <Siap>. adil, adil <laughs> Kalau dapat semua A juga Mak akan dapat dapur baru Apa kaitan? Apa kaitan? <laughs> ya, Apa kaitan maknya juga. dapat juga ada kaitan ada kaitan huh? dan yang ketiga sananya lu dapat semua A eh? satu lagi insentif yang kita akan saya yang akan abah berikan adalah kita semua kan kena kata bang percutian akan ditentukan lokasinya kemudian okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa yang jadi selepas itu semua akan support lu kau belajarlah rajin-rajin <laughs> mak dah lama berajat kat dapur tu umaknya <laughs> oh, yeah, ya dukung ya yeah. nah banyak kahwin tak nak tukar dapur tu <laughs> yang ada adik, -adik lo belajar lah tu tolong kita semua naik ke terbang jadi suasana mood dia semborang oh, kena okay. kan dapat manfaat Untuk liburan gitu ya sekali diumumkan sebab ayah dia berani buat pengumuman macam tu sebab ayah dia yakin anak dia takkan dapat straight A tu so. <laughs> wah hajarnya bapa <laughs> Kali Manda, umum keputusan, sang... dapat 3 A, 9 A, nah kau gelebur, 900. Hancur. Kan, plus bonus, janji dah kalau semua A, tambah lagi 100. Seribu bagi kanak, nah seribu. Habis, bang dapo. dapur. dapur. <laughs> huh? Udah selesai? Aduh gimana ni, ini udah selesai beneran atau masih ada sembungannya sih? Aduh ini. Motivasi ceramah dakwah ustadz yang paling panjang yang pernah saya react coy Ini udah saya bagi berapa part ini cuy. <tuk> Waduh Tolong Ini, ini teman kita ngasih video cuma satu lagi cuy. Mana video yang satu lagi? Aduh saya tunggu ya saya tunggu cuy. Aduh korang nih Masih ada lanjutannya lagi ternyata ya Oke, okay tak apa ya, tak apa lah cuy ya. Saya tunggu aja nih, saya tunggu aja teman-teman uh, mengirimkan video yang baru ya cuy ya. Oke, okay, dan uh, untuk uh, hari ini saya cukup terhibur banget ya, cukup terhibur banget. Kalau durasinya saya gabungkan ini mungkin panjang banget ya, panjang banget. Kalau uh, yang part pertama saya riek sampai di sini itu udah satu jam lebih gitu ya makanya untung ya untung di pertengahan video ini yang kita rekain itu saya nggak kuat gitu ya tiba-tiba proses sakit gitu ya makanya saya buat yang buat keduanya ini cuy oke semoga menghibur lah cuy ya semoga memberikan korang pengajaran banyak pengajaran cuy dan memberikan saya juga pengajaran pastinya cuy di sini banyak banget pengajaran yang saya dapat tentang bagaimana mendidik anak mulai dari kecil sampai pun dewasa gitu ya apa yang diberikan ustadz, saya akan simpan baik-baik. Mengapa cepat banget saya tangkap cara ustadz menerangkan ini, atau cara memberikan cara ustadz memberi uh, ceramah seperti ini? Karena ustadz membawakan cerita ini dengan komedi, jadi cepat tersave dalam sini, cuy. Ya, kurang tahu sendiri, saya itu uh, suka banget dengan komedi, jadi cepat banget tersave di sini, cuy. Punchline yang diberikan Ustadz itu Wah benar-benar GG banget sih ya Saya mendukung Ustadz untuk membuat Sebuah buku gitu ya Ustadz udah pantas banget membuat buku gitu ya Cerita-cerita humor Tentang berkeluarga gitu ya uh, Suami istri uh, Cerita tentang anak Cerita keagamaan yang pokoknya kelakar-kelakar Jadi beda daripada Cerita-cerita uh, yang lain Gitu ya Oke okay, dan mungkin itu aja cuy Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang request ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sampai-sampai videonya dikirimkan kepada saya dan saya tunggu ya lanjutan video ini cuy semoga uh, saya akan bisa mereaksinya di bulan Ramadan cuy ya oke dan saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya indi thank you next thank you next dan thank you next bye